Promo Superindo berlaku mulai tanggal 21 hingga 23 Desember tahun 2021. Hai hai kakak semuanya, subscribe dulu yuk channelnya biar gak ketinggalan promo berikutnya. Terima kasih.